Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue dan ah, Danuda. Welcome back to my channel. Baik di video kali ini gue bakalan unboxing iPhone 13 Pro Max uh, yang dipesan dari Tokopedia. Ini dia, masih di dalam masih terpacking dengan rapi. Dan di sini ada casan iPhone 13 Pro Max. Jadi gue bakalan buka satu-satu Pertama gue bakalan membuka iPhone 13 Pro Max yang terlebih dahulu uh, Langsung saja ya Kita buka In the air, like a blazing flare Oke okay guys, ini dia tampilan kotak dari iPhone plus Pro Max. Dia gambar iPhone di depan kotaknya ini timbul ya guys ya. Jadi seperti ya stiker 3D lah gitu. Dan ini ada kartu garansinya dan itu masih disegel ya. Jadi bukanya nanti segelnya atas bawah gitu. Yang ada panahnya. Dan di sini dapat jelly case dan template gla tem temperate, temperate glass temp glass. Tempered Glass ya, tempered glass sorry. Oke, okay, uh, jadi di sini uh, segelnya itu itu ya, yang ada panahnya itu. Nah ini dari sini ke sana, nanti dibuka dan dari situ juga sama uh, seperti itu ya. Oke, okay, langsung saja kita buka segelnya ya. Di sini buka, tarik ke samping uh, seperti ini, nariknya. Dan untuk yang bawahnya juga sama, tariknya ke samping sesuai arahan panah yang sudah ada. Setelah itu, baru bisa dibuka kotaknya. Dan ini ya, wow, tampilannya sangat elegan, guys! Inilah penampakan dari iPhone 13 Pro Max warnanya hitam atau grafit ya jadi uh, iPhone 13 Pro Max ini warna yang paling langka ya warna grafit ini paling susah untuk didapatkan dan untuk yang paling sering dibeli orang yaitu warna Sierra Blue ya itu paling banyak atau umum dibeli orang paling mudah juga didapatkannya dan ini dia tampilan samping dari iPhone 13 Pro Max itu udah seperti ya kaca ya mengkilat banget belakangnya pun keren abis parah sih menurut gua ini mah, uh ini dia dan di dalam kotaknya selain ada handphonenya ada juga apa namanya buku-buku kartu garansi seperti itu ya dan di sini, nah ini ada casannya juga ada injektor simnya juga dan ini kartu-kartu panduan dari iPhone 13 Pro Max-nya. Dan di sini ada stiker Apple-nya ya. Stiker Apple-nya cuma satu. Ini langsung saja kita buka ya. Di sini sih sebenarnya sensasi ketika unboxing itu. Uh, keren banget sumpah. Keren parah. Sampai bisa ngaca coba. Sampai mantul layar HP gue. Di sini gue ngerekam pakai HP Redmi Note 8 ya dan lumayan bagus juga kameranya tapi masih kalah jauh sama iPhone 13 Pro Max ini nggak ada obat sih menurut gua Oke langsung saja kita hidupkan iPhone 13 Pro Max nya nah ini dia uh, tampilan awal dari iPhone 13 Pro Max ketika dihidupkan <tuh> sebenarnya semua iPhone sama cuman Oh, ternyata di sini ada tulisan hello-nya juga ya, guys. E, pertama kali dan di sini ada tulisan Mandarin. Mungkin artinya hello juga tapi gua enggak tahu itu artinya apa. nggak tahu kenapa unboxing pertama kali iPhone 13 Pro Max sangatlah wah menurut gua. Udah tampilannya elegan banget, parah sih menurut gua. Layarnya juga nggak terlalu gede dan enggak terlalu kecil keren keren keren asli para keren welcome to iPhone mantep di sini uh, tampilan menunya ya uh, iPhone 13 Pro Max ini juga dia ketika kita masuk ke pengaturan itu tampilannya untuk Scroll scrollnya dia lebih smooth ya smooth banget asli parah kalau untuk di kamera mungkin enggak terlalu terlihat tapi kalau misalkan kita yang menscroll langsung itu bakalan kerasa banget semutnya parah sih keren abis. Oke di sini gua bakalan nyobain fitur dari kamera iPhone 13 Pro Max ini. Nanti hasilnya bakalan gua taruh di vid akhir video ya. Ini gua coba untuk foto dan juga video dan di sini ada untuk sinematiknya juga. Pokoknya nanti hasilnya ada di vid akhir video. Jangan lupa ditonton sampai abis you're never here when i'm in pain you hide and disappear like shadows in the atmosphere charting the stratosphere yeah, yeah. i prayed for you and catch me and hopes you chase away my fears i'm on my own Oke okay guys, ini dia hasil dari kamera iPhone 13 Pro Max-nya. Ini white-nya dan ini yang agak dekat dan ini yang paling jauh. Ya, area -nya nah, nah, dia area-nya bagus banget. Di sudah gerak lambatnya. ini. kenapa foto blur? Nampak atau papiernya jadinya dia agak blur. Bukan karena kamera yang keren, karena gua nggak fokus. Atau fokusnya jadinya dia agak ngeblur. Harusnya gue fokusin dulu. Dan ini hasil video sinematiknya ya. Di sini dia fokus ke satu titik dan ngeblur di titik lainnya. Dan di sini dia ngeblur. Ketika gua deketin, dia otomatis fokus sendiri. Asli dah keren banget. Oke okay, segitu dulu untuk unboxing iPhone 13 Pro Maxnya uh, Terima kasih banyak Yang sudah mau menonton jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share Videonya sebanyak-banyaknya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh